Video tutorial ini akan menunjukkan kepada Anda cara membuat order di bursa Coinspeed. Buka situs web Coinspeed.io, masuk ke bagian Balance melalui menu Wallet yang berada di sudut kanan atas. Anda bisa mempelajari cara melakukan deposit di bursa ini pada video kami tentang cara membeli stablecoin USDT melalui sistem pembayaran ADP Cash. Kita ambil contoh USDT. Klik pada tanda panah orangnya di sebelah mata uang yang Anda minati untuk mentransfer dana dari akun utama ke akun trading. Tentukan jumlah dana yang ingin Anda transfer. Jika Anda ingin mentransfer semuanya, klik tombol max dan konfirmasikan. Setelah dana masuk ke akun trading, Anda bisa membuat order. Di bagian trade, buka tab classic trade. Di sudut kiri atas, Anda bisa melihat semua pasangan trading yang tersedia silakan lihat contoh berikut pada pasangan BTC-USDT. Mengingat USDT adalah Stable Coin, maka Anda harus memilih sub-bagian Stable. Pada jendela yang muncul, pilih USDT dan pada jendela pencarian, pilih BTC. Kurs saat ini akan muncul secara otomatis di depan pasangan trading yang dipilih. Selanjutnya, Anda akan melihat jendela Buy dan Sell. Kita akan memilih jendela hijau karena kita akan membeli BTC. Anda bisa menetapkan harga beli BTC yang diinginkan atau cukup membelinya dengan harga pasar saat itu. Selanjutnya, masukkan jumlah BTC yang ingin Anda beli. Jumlah yang Anda terima akan muncul secara otomatis di layar. Kemudian klik Buy. Order Anda telah ditempatkan. Begitu harga pasar menyentuh harga yang Anda tetapkan, order Anda akan dieksekusi dan BTC akan menjadi milik Anda. Jika order Anda belum dieksekusi, maka ia akan muncul di bagian Active Order. Anda juga bisa membatalkannya sebelum dieksekusi dan membuat ulang dengan harga yang baru. Ketika order berhasil dieksekusi, ia akan muncul di jendela Order History. Silakan kembali ke jendela Balance. BTC yang didapat akan muncul secara otomatis di saldo Anda. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, kami dengan senang hati akan membantu Anda di kanal-kanal komunikasi kami.